Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang kedelapan, "Masmur Daud: Ya Tuhan, janganlah menghukum Aku dalam murkamu, dan janganlah menghajar Aku." dalam kepanasan amarahmu, Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan,